Emas sedang bullish, cari sinyal valid. Secara umum, bias harian pergerakan emas USD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang berkonsolidasi di sekitar area resistan.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1798.74, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1785.80. Sekian analisa forex untuk tanggal 27 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081.